Dolar Australia USD sedang tertekan, waspadai aksi berikutnya. Secara umum, pada grafik satu jaman, bias harian pergerakan Dolar Australia USD terlihat berada dalam tekanan bearish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase konsolidasi di area support. Perhatikan!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 Sebaliknya waspadai jika harga dolar Australia USD terus bergerak ke atas dan menembus level 0.74560 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 0.74843. Sekian analisa forex untuk tanggal 16 Juli tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212